Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Eman akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik di pagi hari ini para sahabat ya Untuk mengawali perjumpaan kita, kita lihat nih Ini vitamin banget ya untuk warga Konoha Siapa yang sedang menyaksikan vlog Leslar Entertainment Pasti kalian bahagia banget dengan tingkah kelucuan dari seorang Abang Fatih, persahabat ya Perhatikan deh Abang Fatih itu lagi sibuk banget ya Gigitin sepatunya Masya Allah ini cute dan sangat-sangat menggemaskan, Masya Allah bahagia terus ya Untuk idola kesayangan kita Semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Momen ini pun diunggah kembali oleh Leslar Al-Fatih FC Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Abang L sibuk sendiri Masya Allah, nah kamu kalem banget sih Katanya tuh, Masya Allah banget ya Abang L memang sibuk sendiri gigitin Sepatunya ya, luar biasa Sangat menggemaskan hingga komentar pun Banyak diberikan oleh Lesa Lovers ya, kita lihat Dari akun al-fatih mengatakan Abang L asik cemilan baru nih naik records katanya tuh eh tapi kok enggak kres ya Bunda Allah katanya tuh. itu kan sepatu ya <gut> cute banget di komentarnya ada juga persahabat ya kita lihat komentar lain diberikan dari akun di Instagram senyum dulu mengatakan Abang El suka makan katanya tuh masya allah banget pokoknya kita support doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat kita lihat juga di kabar tabloid Nova official yang mengabarkan Lesti dan Rizky Bilar batalnya pergi haji persahabat ya Memang di mana mana ini banyak sekali kabar soal Papa Bilar dan Bunda Lesti yang batal naik like haji kali ini dari tabloid Nova official Kita simak persahabat ya Dapat undangan haji tanpa antri Rizky Bilar bongkar alasan tak jadi berangkat dengan Lesti Sebelumnya kita simak dulu di kalimat caption yang dituliskan. Rizky Bilar dan Lesti Kejora mendapatkan tawaran datang ibadah ke Tanah Suci tanpa perlu antri hingga bertahun-tahun. Namun, sayangnya mereka memilih untuk tak jadi berangkat. Ternyata bukan karena tak ingin pergi haji. Bilar pun mengungkapkan alasan sebenarnya tak bisa ke Tanah Suci. Gimana sih ceritanya? Kita lihat persahabat ya di slide berikutnya. Lesti Kejora dan Rizky Bilar baru saja mendapatkan tawaran yang diimpikan seluruh muslim di dunia. Mereka diundang untuk ibadah haji tanpa antri sama sekali. Awalnya, Gus Miftah mendapat undangan langsung dari kedutaan besar Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Hanya saja ia diminta untuk mengajak beberapa publik figur tanah air. Saya sudah kontrak sama Rizky Bilar dan Lesti, karena kedutaan meminta yang followersnya banyak, ucap Gus Miftah dikutip dari Grithood, persahabat ya. Kita lihat juga ke slide berikutnya. Namun, Rizky Bilar dan Lesti rupanya tak bisa memenuhi undangan tersebut nih, persahabat. Kita lihat alasannya ya. Karena kita ada jadwal yang nggak bisa ada bentrokan, jadwal pekerjaan yang mana sudah kita sepakati sebelumnya. Saya pikir masih memungkinkan, tapi setelah saya cek lagi, kemungkinan besar akan bentrok, ucap Papa Bilar. Nih, mas sahabat, ya, alasan dari seorang Rizky Bilar. Mungkin rezekinya bukan tahun ini, insya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan lagi, ada panjang umur, ada rezeki juga, kita bisa haji tahun depan mungkin. Itu ya, alasan dari Papa Bilar nih. Semoga saja ya, pergi haji, nanti bareng keluarga besar dan tim Lesar Entertainment, kita doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan impian dari seorang rezeki Bilar bisa terwujud. Kemudian persahabat disimak juga, ada momen spesial juga yang kita dapatkan semalam dari Bunda ke Jora yang foto bareng dengan dekor rumah ya. Ini spesial untuk keluarga Konoha juga karena ruangan kamar Abang El itu akan tentunya direnovasi. Wow, pastinya bakal keren dan bakal bagus banget ya. Kita bangga sekali ya dengan idola kesayangan kita. Semoga selalu sehat. Amin. Kemudian persahabat disimak juga. Ini ada info dari l 2 ID ya mengenai streaming. Di akun Spot TV, Leslawford World bagi-bagi 100 akun premium Spot TV ini streaming terus katanya. yuk sama-sama kita kompak, kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita untuk streaming lagu-lagu bunda Les dikejor apalagi Lesla lover World ini bagi-bagi 100 akun premium Spot TV. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Streaming terus dengan akun Spot TV Premium yang dibagikan L2W ya, katanya tuh. Kita lihat juga nih di tanggapan komentar dari akun Star Voting Team mengatakan, Akun secara gratis nggak cuma-cuma, kalian tinggal pakai doang. Apa susahnya ya streaming angan-angan tinggi tapi nggak ada inisiatif katanya tuh. Yuk kita kompak dari sekarang, mudah-mudahan ya semakin banyak dukungan. Semakin banyak support yang diberikan untuk karya-karya terbaik idola kita ini Selanjutnya persahabat kita lihat mengenai polling online couple media of the years Kembali Lesti Rizky Bilar Perolehan votingnya berada di nomor 2 nih Di bawah pasangan Fuji dan Torik persahabat ya Tetapi di sini memang banyak sekali fans-fans yang kecewa dengan perolehan votes yang naik turun. persahabat ya kita simak di akun Leslar Indonesia 2020. Di situ menuliskan atau memposting sebuah kalimat, pantas susah naiknya. Info yang kalian dapat dari mana sih mengenai vote? View result itu melihat hasil bukan di situ kita vote tapi di tulisan vote-nya. Ah, udah lama ikutan vote, nggak tahu arti vote sih. Yang ngasih saran itu siapa sih? Awas itu mungkin orang yang berkedok fans. Ingat yang diklik vote tuh persibet ya. Kita lihat juga di unggahan rosa underscore les dua empat lar. Kita lihat nih kalimat juga diposting di unggahannya. Udah nggak usah vote lagi, capek capek injari aja, nggak masuk akal, skip, lupakan. Dari awal juga aku nggak yakin mau up, katanya tuh. Ini banyak sekali yang kecewa nih, sahabat ya, mengenai perolehan voting yang naik turun dari pasangan Lesti dan Bilar. Di sini juga kita lihat banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, dari aku, Nianti Aprilianti mengatakan, Curang ya, katanya tuh. Kita lihat di jawaban dari Sri Rahayunanda. Tuh kan, bener, masa dari awal merosot banget turunnya. Kita lihat juga di jawaban komentar lain dari Yanti Aprilianti. Naik turun, ini lainnya. Pas aku lihat pihak lawan, kok dalam hitungan 15 menit cepat banget naiknya, katanya tuh. Kita lihat juga ke komentar selanjutnya dari Sri Rahayunanda. Iya, aku waktu itu komen gini, ada yang bales komen aku, katanya kayak gini mah, gak bisa curang. Emang fans Tofu lagi gencer-gencernya, padahal aku ngecek tiap ngevote, cuma lupa agak di screenshot, makanya aku komen selalu gitu, kayak ada yang aneh katanya tuh ya. Kita lihat juga jawaban dari Mariani7482. Kalau masalah lawan naik, gak apa-apa, ini masalahnya kita punya turun jumlah. Kalau masalah fans sana lebih gencar, harusnya kita juga naik, walau nggak bisa nyusul posisi awal secara eh, ini malah berkurang jumlah vote-nya. Maksud jumlah vote malah kesedot, kan nggak masuk akal. Ternyata, persahabat, ya, untuk perolehan poin voting Lesti dan Bilar itu ternyata naik turun, persahabat, ya. Kita lihat juga dari... Tirohila menjawab komentar bukan cuma 15 menit dalam hitungan detik aja udah langsung naik karena mereka tidak sanggupnya ingin lesla -les secara baik-baik makanya pakai curang katanya tuh Di sini bayang sekali persahabatnya ya fans-fans yang kecewa dengan polehan voting yang naik turun votingnya Lesti dan Bilar persahabat ya yuk sama-sama kita fokus dengan streaming ya mudah-mudahan streaming semakin banyak untuk karya-karya terbaik Lesti dan Rizky Bilar berikutnya juga persahabat Bang Min akan menginfokan bahwa sore hari ini bakal ada acara polis ya di aplikasi video.com jangan lupa saksikan jam 5 sore acara Kepoin Lesti akan tayang kembali mudah-mudahan ada episode baru ya yang kita dapatkan tetap kita support dan dukung acara acara Bunda Lesti Kejora